Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini Sambil sapa-sapa pemirsa. Sama para bosku semuanya. Dimanapun berada. Dan juga khususnya untuk Kang Tia ya. Kang Aditya. Nih. Semangat Kang Aditya. Kejar seribu. Kejar jangan patah semangat jangan diberikan orang Oke okay, semuanya, para bosku semuanya dimanapun anda berada, ini kita lagi santai sebetulnya. Murtani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Murtani. Terima kasih saudaraku, selalu hadir nih saudaraku, mantap. Terima kasih Murtani. Ya, semoga di sana diberi kesehatan. Tak eh, ada suara ya. Tes, tes, tes. Gimana, gimana, gimana? Tes, tes, tes. Ma uh, sekarang ada suaranya. Gak ada suara, katanya. Coba tes, tes, tes, tes. Modulasi, modulasi, tes, modulasi. Satu, satu, satu. Kita jadi saya kaget. Ada suara. Ada, Ada suara. Tes, tes menolasi, kau masih mabring ya? Tes menolasi, masih di sini. L siapa itu lembu bonggolo Ayah, ah. ya, lembu bonggolo Eh, murtani, murtani lembu bonggolo Halo, main, melambang, dari setiap siap lembu bonggolo saudaraku. Aduh, dari Jawa Tengah ya, aduh, suara jelas ya, siap-siap tadi. Mungkin kurang ketolokannya kurang itu ya kurang itu terima kasih terima kasih lemugolo dan murtani terima kasih saudara-saudaraku yang telah hadir di sini ya terima kasih eh kita lagi santai di sini ya apa aja kita bahas ajalah untuk cuaca seperti ini semoga aja dikasih kesehatan sekeluarga Amin Ya Alamin dan dikasih rezeki yang banyak ya PNT misteri official Assalamualaikum Kang dari siap Abah ya aduh saudara kita ini dari mana sih si Abah teh lah ah lupa lagi dari daerah mana si Abah Teh lah dari Bokor mana PNT misteri official Kang Abah nih kita lagi sip Kang sambil santai ya lembuk bongkar terima kasih ini <laughs> Lur. Siapa namanya, Pak? Itu nama nama panggilan, Kiterong. Apakah ini Abah Terong? Saya masih anom. Anom itu apa? Anom teh. Namanya Kemudaan gitu oh, ya. Kemuda. ya. Kemudahan, ya. Kemudahan mungkin Kalau kemudaan ini ompong nggak belum tumbuh gigi. Ya. Jadi enggak bahas apa ini? Kondisi cuaca masih gerimis, jadi kita untuk live ke lapangan, ya mungkin kita untuk explore. berhenti berhenti jenak dulu lah, pending dulu ya, pending dululah, nah, itu dulu lah itu pending dulu. Pendingnya kita di ya, sudah berangkat atau nih? <laughs> eksplor eksplor. Nah, bisa itu kami juga eh, di ruangan ini untuk sapa-sapa saudara-saudaraku ya. Oh dari Garut ya Woy, Garut betul. Pn serai enak banget baik-baiklah tong teman lah teman-teman lah. PNT Garut PNT dari Garut ya siap Lembukolo menyapa PNT ya PNT misteri ini dari Garut ya lembukolo menyapa Murtani Salam katanya PNT official kita wrong ayo ya, ngopi siap mohon, ya, mohon dari tadi ngopi white oh, kan? bisa, aduh. Lebih singgah jadi hidung, lebih lebar, lebih lebar, lebih salam lebih lebar, lebih ya salam mortani, salam lebar, lebih lebar, lebih lebar, ini lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih sehat lebih lebar, lebih alhamdulillah lebih lebar, lebih lebar, kita harapkan ya amin ya robbal alamin semoga sehat selalu dan juga rezeki yang banyak amin dan berkah amin ya robbal amin istri official menyapa Murtani ya Murtani siap ya Bang panggih Assalamualaikum Putra Lawu menyapa siap Bang panggih Waalaikumsalam Putra Lawu nih Aduh saudara-saudaraku dari jauh ya berpengasih setelah hadir di sini PNT istri official amin ya ya Abah ya si, si Abah nih ya. Kemarin pulang ke Garut ya, wallahualamnya woleh dodol Garut hitam manis. Gar garut kan di mana Kang? Garut nak? Datang. Lampung mana sih? Terima kasih Bang Panggi. Waalaikumsalam menyapa, PNT I eh, FNT <laughs> ya, si menyapa FNT Misteri. FNT. Eh FNT Misteri ya si Abah. Bang Panggi. Menyapa FNT Misteri. Profesional. Makasih salam hormat saudaraku. Iya terima kasih. Ya, mantap mantap mantap kita ngopi tapi kopinya mau dikasih kopi katanya udah tuh udah kebanyakan ngopi hmm, bisa jadi bodoh ngopi uh, SS Wong biasa hadir kawanku semangat terus semoga sukses selalu terima kasih SS Wong biasa ya uh, kru Brewok Misteri assalamualaikum Kang waalaikumsalam Wah mantap, blogger, blogger misteri ini hmm, sama mantap. sama dengan FNT Misteri tadi Keren, dan misteri. mantap mantap ya uh, kita di sini apa namanya, berbagai konten ya yeah. apakah itu konten misteri, konten apa tutorial, konten perafleksi, refleksi. jadi walaupun berbeda konten kita tetap bersatu ya tetap saling mendukung, saling silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan ya, dari ini siapa lagi nih Ss Wong biasa salam buat semuanya salam santu yang belum kenal salam yang sudah kenal semoga sukses selalu amin terima kasih Ss Wong biasa ya terima kasih Bang Panggi FNT Misteri apa kabar saudaraku iya tuh menyapa Bang Panggi menyapa FNT Misteri hmm. Arief Baharudin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam kang waalaikumsalam ya. kang Arief siap kang Arief Iya, aduh, ada juga kru saya ini teman hmm. saya Kang Arif sama dengan hmm. Arif, Arif. Arif, Arif, Arif, Arif, Center. Arif Center. Ini Puts. Arif Baharudin, siap. Salam Santun, bang Kang Arif. FNT Misteri, salam kru Brewok Misteri, ya. Yes. Sapa balik nih dari FNT Misteri ke kru Brewok Misteri. Kru Brewok Misteri, salam sukses, salam sukses dan salam Santun untuk semuanya. Amin, jaro amin Kang Aden Kreator Waalaikumsalam Kang Ader ya siap Alhamdulillah Kang Aden sudah hadir Alhamdulillah semoga saya selalu semoga <gih> dilancar segala sesuatunya ya SS Wong biasa titip jempol dan cantengan Kang satu sukses terus terima kasih SS Wong biasa FNT Misteri official Kang Panggi, Alhamdulillah sehat Ya Alhamdulillah pada sehat ya Mau itu yang kita harapkan ya FNT Misteri Official Ma. Waalaikumsalam, Kang Aden Kreator Ya Kang Aden Kreator nih ya tuh mantap nih, udah pada Para master udah pada, pada nongol nih, aduh Lembung Benggolo, Bang Panggi, salam Salam dari Bang Dari Lembung Benggolo Kepada Bang Panggi, ya FNT Misteri, Arif Baharudin, Kang Waalaikumsalam ada siapa balik dari FNT Misteri kepada Arief Baharudin. Aden Kreator, salam hormat. Kang hadir, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin, jarobal alamin. alamin. Kang Aden, ya, terima kasih Kang Aden ya. ya. Eh, Bang Pangih, Aden Kreator. Waalaikumsalam, saudaraku. Salam hormat abangku. Ya. Dari Bang Pangih ke Aden Kreator. ya. Mantap. Aden Kreator, Bang Pangih, salam hormat. Iya, yes, mantap, terus-terus. FNT, FNT Misteri Official, amin Kang Aden Kreator Aden Kreator FNT Misteri Official, salam hormat Aden Kreator Master apa? Master apa Kang? Master apa Nggak tahu ya? Master ya? <laughs> Misteri <mystery>, maksudnya <laughs> Mantap lah Siap, Ka SS Wong biasa Halo Kang Aden, apa kabar? Bagaimana nih Kang Aden? Sukses ya? Iya kakaknya sudah sukses nih aduh mantap Kang Aden ya semoga kita menyusul FNT misteri official, Garut hujan Alhamdulillah oh, sama, sama, sama. Oh, hujan di sini juga eh. parat ke sini Kang lah eh, ya kopi kopi kopi mana kopi lagi nih. nggak lagi ini nggak ya nggak dengan godog gelak <laughs> tapi telah bocor eh tenak tuh kelamaan garing gitu, tuh, Den, kumah, itu Kang Aden kumahai <laughs> t Kang Aden Lembu Benggolo ada yang kreator, salam kenal ya dari Lembu Benggolo menyapa Kang Aden Kreator nih. Lembu Benggolo nih orangnya dari Jawa Tengah kalau dalam Banyumas sih. Ya. Banyumas. salam-salam, ya, rahayu. Salam. Uh, Benggolo SS wong biasa salam katanya. menyapa SS wong biasa dari Lembu Benggolo. FNT Mystery Official. Wah, lanjut kuli kuli lagi Kang. Jadi salam Wassalamualaikum, Ya, terima kasih, merci. Terima kasih. Terima kasih, FNT ya. Siap, siap, siap, siap. Terima kasih, Sudah hadir Kak Si Abah. Tuh. Si Abah, Abah dari Garut ya. Ada yang kreator SS Wong biasa. Amin, semoga juga channelnya makin sukses dan berkembang. Amin, amin. Daripada alamin. FNT misteri Abah masih di pasar Kuli. Oh iya, siap, bah siap. Semoga lancar jaya, bah ya di pasarnya SS sos wong biasa lempo pokolo selamat malam salam santun semuanya ya siap SS wong biasa ya. ada yang kreator mana cahideng nu paitna aduh ninyuh lah cenah abang aduh ini balik nah. video balik berau berau hadir Kang jadi salam dari saudara Wey, dari Kalimantan Timur. Timur oh brao Malik, Kalimantan Timur, Malik Brawo, oh. Malik Brawo, Malik Brawo, siap, siap, siap. Salam untuk, salam untuk Kalimantan Timur. Salam untuk Kalimantan Timur dari kami ya. Kami dari, dari Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Ada yang kreator, Lembo Bokolo, salam hormat, siap. Dari ada yang kreator ya menyapa Lembo Bokolo, Lembo Bokolo, lanjut bang, saya pamit duluan, siap, siap, terima kasih, Lembo Bokolo ya, udah hadir. Mama Jahra channel, assalamualaikum Dubai hadir, walaikumsalam, walaikumsalam, mama Jahra Ratchena, iya, Malik, berok, siap kang, iya, siap dari Kalimantan Timur, dari Dubai, jauh ya, kalau ke sana, berapa ya? ya? sana, Dubai itu mana? Dubai ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke di itu aduh, mana ya Mama Jahra. ya terima kasih, terima kasih Mama Jahra channel yang ngasih semuanya telah hadir ya, nah, kita apa, Pokoknya, ya tentang cuaca atau apapun ya, SS bang biasa siap, ada yang kreator Oh, semakin sukses ya, dan semangatnya digas kena. Oke, okay, digas, gas. gas. Halo, kalau, kalau, no. <laughs> kalau dong, kalau nggak hujan ya, iya, hari bah, baharudin ngopi, ngopi mana? Kopi nakal, <laughs> kopinya belum ada. Nantilah lagi ngeh, na ngeh, nah, Dengan orang Dubai, teh bahasa Sunda, hari Dubai, oh, etan udah kepanah ke lantai. Nih, pengkolan, pengkolan mana itu? Pengkolan apa itu? Ojek oh, pangkalan, maksud aku mah itu. Maksudnya, pengkolan Dubai, Ayo, pengkolan Dubai, Dubai. Kalau pengkolan itu, berarti ada dua: kanan dan kiri. Oh. Yeah. <laughs> nggak ada, ada tiganya. Jadi dua, tidak ada tiga, tiganya itu pengkolan. Oh. Kanan dan kiri, pengkolan. bahasa Sunda, eh bahasa Indonesia, naf, pengkolan. Nah, tikungan, oh, ya, tikungan. tikungan, tikungannya, tikungannya pernah oh, dua. Tikungan. Uh, ada yang itu, yang di pinggir suruh barbar. Oi, siap, siap, siap. Nanti, nanti. siap, itu, itu mau tenang. Kalau enggak hujan, kalau enggak hujan. Pak, diteguhkan atau mama jaraknya, Alex like. Arya, Ayah Nung, no Abangan, ngabarengan Nung, <laughs> eh hey, emang itu coba apa? Kakak Abangan like. nanti. nanti, eh, kita lah mau barengan, -bar. mau <laughs> oh, nang tangin, nang lah, nang nang <laughs> siapa? Kayaknya oke, okay, oke, Oy S S, Bang biasa. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, siap mama jarak dari Dubai, waduh, jauh juga ya. Jujur, dari Kalimantan Timur, ke menik berau ya. Yeah itu ada yang kreator aduh mantap guling-guling pasti -guling serap kotor atuh kadang ada nih blog aduh aduh ayo-ayo suruh guling-guling aduh orang orang begede gini suruh guling-guling nanti gempa bumi aduh aduh disangkanya gempa bumi nanti guling-guling resap karena karah <guling> awas jeruk makan jeruk kenut sama genut It's biasa. Ya. Yeah. Ngajar genut sama-sama yeah, genut nih. Dua dua, dua boboko. Bobo <laughs> Banyak sih bobokonya satu lagi nggak nggak hadir. Lagi istirahat. Ya, yeah. Jagat Channel Relax. assalamualaikum hadir shola, sobat. Ya, yeah, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jagat Channel Relax. Terima kasih telah hadir. Jagat Channel Relax silakan sama sapa ya. Yeah silahkan untuk saling mengenal tak kenal maka tak sayang kalau udah sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sobat ya, sobat. Bahan -bahan. saya Oke okay, siap. Jaga. Oke nah, ya, ya. nah, siap siap siap. Kemana mah? Narsai. Narsai ah sambil menunggu. Ah siap, siap siap siap siap siap, Kang Dedi masih hujan Kang, gerimis gerimis Kang, Arif Baharudin, Baharudin gerimis Kang, jadi dia masih gerimis. Jadi mau ke lapangan juga, eh, masih lihat-lihat dulu lokasi. Os, ada yang kreator Os pamit, Os pamit keliling dulu ya nitip. Oke siap siap siap, thank you thank you, aturun aturun, ada yang kreator. Mamah Jada Channel, kalau ada yang mau dikasih oleh-oleh, silahkan main ke rumah saya, oke. Kedah rumahnya di mana tuh, teh? kudu ke Dubai, mah, tuh, kumaha tuh. Kalau saya ke Dubai gimana, tuh? Ngelengit apa, ngehilang apa gimana? Sambil-sambil nunggu-nunggu kangen, <tuh> Lagi masak air ya. Ada-ada sih, ini juga. Sambil lihat-lihat lokasi eh, di lapangan ternyata eh, cuaca masih kurang mendukung, cuaca karya masih kurang mendukung. Dan mungkin kebersaran kita jaga-jaga aja, jaga-jaga untuk eh, meminang melisir keadaan di lokasi. Arif Baharudin, Arif Baharudin di Abi Ageng, abimah grimis kang, didimah kang. Arif grimis didimah. Mamahnya jarak channel, rumahnya di mamah jarak channel. Oh, atuh, rumahnya di mamah channel, mamahnya kau Ari banjir di kang. Di paling mana banjir teh kang? Hari paling mana itu? Daerah mana? Daerah mana? daerah mana? Mamah jarak, no no no. Cie misteri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana Itai Paji? orang Bandung? Oh orang Bandung? Terus, orang Garut, eh, dan... atuh, pakai dulang kayak nih. Pakai duluan, kayak Atuhnya, cewek Teh, Itai. Atuh, nun, paji, atuh Sama-sama, paji. Garut Oh, Kang Ali pak FNT, FNT, oh, FNT dari Garut, saya juga, Bapak dari Garut. Kan? hmm dari, dari, males oh rancak ekek bandung oh orang ranca ekek. oh rancak ekek. Ranca ekek oh iya ya rancak ekek kan. mah pasti pastilah situasinya begitulah ketika ada hujan recek saya saeutik lah suka ada menggenang menengarang air mama jara channel dubai gersang saya sangat mengharapkan turun hujan ya Allah mudah-mudahan mama jara dikasih turun hujan ya Caya Misteri menyapa Mama Zahra channel te, salam santun Caiet Misteri menyapa Mama Zahra channel salam santun Arif Baharudin menyapa Caiet misteri, ah. misteri Malam Kang nguping nguping nguping siap lagi, <tut> lagi Naher Pak J lagi lagi lagi Naher China Ya, gimana, gimana gimana? Ah, siap. Cita Misteri Arif Baharudin menyapa Arif Baharudin, "Salam santun," katanya dari Cita Misteri Hmm, Mama Jara menyapa Cita Misteri, "Salam santun balik." Iya. Arif Baharudin, "Kang Deddy di mana eta, Kang?" "Di mana? Di Subang ieu Subang ya. Subang, ya. Subang di rumah di subang kota di subang kota eh, kelurahan soklat tepatnya begitu gimana gimana ya kang Den untuk next schedule kita ke depan apakah kita eh, melihat keadaan kondisi cuaca, cuaca? ya lihat keadaan cuaca dulu kalau cuaca oke okay, memungkinkan kita bar-bar nah Ari nah, gitu. nah, oh, nah. Ari Lasmo, Lasmo. Lasmo. Assalamualaikum. assalamualaikum hadir waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Lasmo. Nah, Lasmo. terima kasih terima kasih hadirnya Lasmo. dari mana Kang Ari Lasmo official Hmm, Arif Bahruin menyapa cahaya misteri, membalas suruh ngopi kau <laughs> Lagi nahir kang, lagi nahir lagi naher. Tahu naher? Suganwe yang tapalan Arif naher kenal, masa kayak? Oh, masa kair? Malu melanya, jadi <laughs> suka ngomakir. Kalimantan Timur, Berau. Terima kasih, hadirnya Lanca Ekek, Garut, Dubai, Dubai dari Mama Jarasena. Terima kasih, hadirnya. Eh, Lembu Menggoro, Lembu Menggoro. Lembu Menggoro, itu Kang Ded. Banyumas, oh Banyumas ya? Jawa Tengah ya? Dari Jawa Tengah, Lembu Lembu Menggoro. Oh, banyak Lembunya banyak sapi, Pak Yip. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, pak Yi. Waalaikumsalam, Pak Yi siapa Pak Yi, ya. waalaikumsalam, pak Yi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, Pak Yi selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, selalu, kalau selalu, selalu, selalu, live, sok disuruh ngopi Sarang, Wah, Atuh, <laughs> otomatis eta mah otomatis otomatis eta mah umm manual semua <laughs> otomatis eta mah langsung kadenya heeh mau bari makalmah kitu jeung ieu na jang timbalna eh uh, sebelum kita live teh sok merawat timbel Kang Abi mah jadi dulu Cih te misteri, Abdimah terang kumahanya rasun daté. Ah, Samiwa ya, Abi kita terang kumahanya rasun daté. Samiwa, wajib lah tuh. Kumahanya rasun daté. Da ima daya nyerasnaunya itu. Hahaha. Tidak lah. Halo, ya wae wajib. hujan ya gerimis kalapangan Cih cih misteri. <gif> menyapa Arif Baharudin siap ngopi ngopi ngopi ngopi ngopi tenang, ngopi, ngopi ya. tenang ngopinya tenang. belum jadi gimana ya uh, mungkin semua sama dalam uh, keadaan cuaca untuk saat ini di dalam di tahun 2021 semua merata ya uh, hujan terus mungkin gusti allah sedang mengingatkan kita akan bencana-bencana. Saya -bencana Misri menyapa Pak I. salam santun Pak Guru. Salam santun Pak Guru. Siap, siap, siap, siap. Temis seri, Pak Temisri menyapa Pak I. salam santun Pak Guru. Jadi sebagai pengingat saja ya, Kang ya. Ketika keadaan cuaca sekarang tahun sekarang gitu ya. Dari 2021 kita diguncang dengan bencana, -bencana musibah lah mungkin teguran-teguran lah teguran-teguran cepat selesai nah, cepat. ini ya. apalagi itu apalagi kesabaran uh, masalah tentang covid ya pandemi ini pandemi ini uh, apa ini oh, tadi udah ada Kumaha Kang Caya Akuarium tos dibedahkeun tah, Ca. Ah. Ayalah <laughs> bukan kitu, akuariumna. Haye cupang. Ah oh, tuh cupang mah dipaisi atuh, cupai, paisi cupang. Aduh. aku bae cai paisi cupang. Ampun. Mahal cupang teh karunya atuh Kang Caya teh. <hari> ampura, ampura, begini suka suka bercanda. Heureuh, heureuh, heureuh. Huyun, huyun, huyun. Koma oh, terus asap, cai, misteri akuarium, tutorial macin di akuarium, gitu kang, kan. kayak ya, coba. Coba. coba live, live. tutorial. Maria Food Channel. Wish, Maria Hongkong Food hadir, Channel siap. hadir Kakak Hongkong Selamat Malam. Siap. Hadir, hadir. Terima kasih Maria Food Channel. Maria Food Channel Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih, hadir. terima kasih Maria. ya. Area Hong Kong teh belah mana? Negara mana Hong Kong teh? Batu... Oh ya <laughs> Hong di itu ya. Terima, uh, terima, terima kasih Terima kasih. Maria Food, Maria Food, Food Channel. Channel. Jadi, Oh masalah kuliner, konten-konten kuliner, ya, kuliner, kuliner ya. Oh iya oh, ya ya ya ya ya. Alu ngobrol. Lapar mauannya. Alu maknyos Mak tuh ya. Mak jadinya. Alu mantep. Mantap. Dari Hongkong. Salam. Salam-salam semuanya. Salam. Salam selamat. Pada warga-warga Indonesia yang berada di Hongkong. Sehat seluruh semuanya ya. Amin. Jarwo Lamin. Ya. Oke. Okay. Sekarang Rocky mau teman ya. Pak Yik menyapa CYT Misery Sip CYT Misery menyapa Maria Food Channel Siap Siap Menyapa Maria Food Channel Lagi Ngapain deh Pak Yik mungkin enggak live ya Hujan tadi Hujan Sama Sama Sama Sama anginnya Keras Keras Kencang malahan di daerah mana Itu ya Di kalau salah, di Jawa Tengah, di ah. Seperti puting beliung nah. atau Ada di Wonogiri. Hmm. di YouTube gitu saya. Hmm. Oh. Aduh. Ngeri juga tapi di Allah Allah, ya. Mama channel. Mariam, Mariam, Mariam, channel. Out. ya. Ya terima kasih. kasih ya. Wish, tukang, tukang galon, galon. main ke rumah saya kawan. Iya, tukang galon. Ya, galon. terima kasih Siapa lagi? Bang Galon 212 Om oh, ya terus nih. Mantap. Mantap, mantap. Siapa? Eh ya, siapa Bang Galon Sat Channel Stream. Em, oh, berarti dekat rumah. Heeh, ah, berarti tetanggaan berarti tak. tetangga sih daerah yes. Bandung kan saya tuh dah. Daerah Bandung, Bandung. Oh, Kang Galon teh. Iya, orang Bandung tapi isinya orang Garut gitu ya. Oh, berarti seorang Pak itu lah nya. Hmm. Hmm. Terima kasih semua semua semua yang yang ada siapa siap. C Misteri itu nudi masyarakat copot wariskan ke Abi banyak dia mah banyak kalau dekat mah kesenian tuh Bandung bandungnya di mana sih kang C kurang apa sih paling mana C T Misteri Bandung suka Bandung ah Tara Abi mah Abi mah ke Bandung ya kak rumah sakit rasa sadikin <laughs> supir ambulan itu saya tahu gitu kang galon sial bukan ambulan bukan ya, ambulang ambulan. supir ya. ambulan hmm, kalau ini supir yang barbar ini supir ambulan sadg ada yang menghalangi ini <laughs> Salam, salam salam semuanya, salam salam semuanya. Terima kasih, terima, terima kasih kasi. kasi. kasi. yang sudah Bahari komen, kasi. yang sudah kasi. masih, kasi. yang masih selalu stay. Semoga sehat selalu, selalu. rezeki yang banyak. Kami nyorot balamin, ya, siap. berhubung ada sesuatu ya. Ya kita undur pamit dulu, kami undur pamit dulu. Terima kasih yang telah hadir. Uh, kalau yang belum subscribe silahkan subscribe atau tinggal kan di kolom komentar tinggalkan jejak ya. Terima kasih cahaya misteri Abdi mah menuju di Tangerang. Oh, menuju oh, di Tangerang. Siap, siap, Siap, maaf. siap. Ya. Tangerang Siap. Mohon, Kami mundur pamit kepada semuanya. Mohon maaf. Salam rahayu Hormat. Salam hormat. Terima kasih yang telah hadir. Iya, ya, ya. masih stay. Siap, nanti saya juga akan berkunjung. Oke, siap. Siap. Assalamualaikum. Dede Rupani men. Dede Rupandi dan kita rombuh